Selamat sore salam otomotif salam sahabat kita semua ya kali ini kita melakukan pengecekan unit unit Cantor HD 125 PS tahun 2013 so bagi teman-teman yang berminat untuk cek unit di sini silahkan saja untuk dikontak person ke nomor 6554 65 kita akan langsung berhadapan sama Ownernya yang punya Langsung nego di tempat Tidak ada neko-neko hal-hal yang lain Teman-teman karena kita Memberikan informasi begitu teman-teman yang berada di luar sana Untuk mencari dan memudahkan Di Sini ya Dalam hal pencari mobil Unit impiannya Bang, silakan sebut nama kontak persennya, Bang. Kontak persennya? <laughs> ya, terima kasih, Bang Alir. Yeah. Iya. Karena percaya kami di anugerahkan mobil. Yeah. Iya. sama nasabah yang lain, silakan bisa masih banyak, masih banyak di kan? Ada Lohan, kanker dan kincebok, engkel. Engkel. Dan untuk mobil pribadinya ada juga seperti satu lagi. Di sini untuk kita mobil truk kita. Oke okay, bang, thank yeah, you bang. Semoga sama yang baik bang ya. Saling membantu dan saling mem membahu membahu merupakan hal yang sangat positif thinking ya. Untuk membangun uh, komunikasi yang baik dan check unit tentunya. kurang <tuk> ayo kita kok. kok tawar menawar ya. Kita persiapkan unit ban baru semuanya. Kalau Kita Di sini kita menyediakan produk kantornya tidak mengecewakan konsumen teman-teman. Asalkan teman-teman puas Kita akan redikan unitnya Karena kita open To the door Tidak ada tutup-tutupan untuk masalah unit Bagi teman-teman yang berminat Jangan ragu silahkan saja untuk Datang ke sini atau kontak person ke nomornya Kalau awir official 0813 Karena kepercayaan teman-teman itu Merupakan hal nomor satu kami jaga Untuk menyedi menyediakan unit kantor Mobil impiannya ya diredikkan pokoknya aman. Am terima ready, Pak. Abang nanya ban kemarin kan. Iya. Aman bannya. Aman. Tadi ku ambil ban <laughs> <laughs> Bu. Pokoknya unit keluar di siko, Pak. Apa terima kasih ready, Abangna. Ya. Heeh. Ah. Insyaallah tidak akan kecewa ya, Bang ya. ya? Langsung sama ownernya Pak. <laughs> oh, Pak. Oh, sama owner-nya bicara, Pak. Itu lima unit, Pak. Yang yang <tuh>. apapun, apapun, apapun, apapun, apapun. Tadi dua unit pula yang mana tadi? Itu Yep, teman-teman, jangan ragu karena di sini kami hanya modal kepercayaan bagi teman-teman yang berada di luar sana ya. Kita cocokkan ini barangnya ready bagi teman-teman yang berada di luar sana, next bawa pulang dan kasihkan uang DP-nya. Karena kita open to the door, kepercayaan dan sistem kejujuran ya. Terima kasih banyak dan jangan lupa di-subscribe channel ini ya. Afir Official. Terima kasih ya